Thank mm -hmm. you. Hai guys kembali lagi dengan Evelyn. Dan hari ini vlog episode ketiga ini aku mau Naik kereta pertama kali ke kampus aku Middlesbrough Bukan buat kuliah ya guys karena masih belum mulai kuliah Jadi untuk uh, ngumpulin dokumen aku dan juga ketemuan Ketemuan sama siapa rahasia nanti lihat saja ya Oke ini kita stasiun dulu Nah ini namanya stasiun tersebut Ya, ini jadi di parkiran ya guys. Uh bisa dilihat. uh mobil-mobilnya. Wow mobil-mobil di kampung. Oke. Okay. Nah itu dia parkiran untuk sepedanya ya guys. Oke. Okay. Ya itu ada parkiran khusus untuk penyandang disabilitas. Oke okay, itu ada tempat pembuangan sampah. Nah ini lihat. Mobilnya berjajar. Oke, okay, yuk kita naik ke atas. Ya, jadi ini kalau mau ke peronnya itu kita harus naik tangga dulu, guys. Dan di stasiun tersini ada dua peron, peron satu dan peron dua. Platformnya ya, bilang ya. Oke, okay, kita turun ke platform dua, ya. ini dia tampilan di peron. Duanya ini jadi yang arah ke middle ya guys. Jadi, <laughs> di sebelah sana masih ada rumput-rumput. Nah, itu dia uh, layar untuk pengumuman jadwal keretanya, ya guys. Ya, di sini ada tempat nunggu. Oke, okay. yuk. Oh my god, keretanya datang. Transpenya Express. Oke, okay, kita masuk ke dalam dan kita lihat di sini. Nah, ini ada layarnya. Tulisannya red car Central tuh tujuan akhir keretanya, guys. Dan nanti dari Leeds ke Manchester tuh melawat stasiun guys. Bisa dilihat di situ. Northallerton, ya tadi, yarn sama Furnby nah ini dia stasiun pertama North Elderton ya itu kalau ada bangunan di tiap stasiun tuh isinya biasanya toilet sama tempat beli tiket nah ini dia oke okay, so kita selesai sampai di Minthorpe guys Iya kita langsung aja turun untuk keluar dari stasiunnya ya kita turun ke bawah. Oke okay, bisa lihat di sini guys bangunan di stasiunnya kelihatan tua banget ya guys. Di arsitekturnya tuh kayak bangunan tua gitu. Wow oke. Okay. Yeah, iya, street fashion. Nah, jadi ini sudah masuk musim gugur ya guys. Oke setelah ini kita akan jalan ke kampus aku. Ya ini, -ini gedung galeri seni Mima di sebelah kanan dan ini taman namanya Central Square ya Central Square Park. Di sana ada gedung kantor. Ya dan ini di tengah tengahnya ada danau. Ya ini danau namanya Wilkinson atau Wilkinson Lake? Ya, kalau kalian masih ingat di vlog aku bisa dua angsa ini miliknya Royal Family, guys. Jadi tidak boleh diculik atau dibawa pulang, baik angsa maupun bebeknya. Oke, ya, lanjut, kita akan jalan ke komplek kampus aku, guys. Cuman, nah, ya, ini melewati jalan. ya ini kayak area-area untuk akomodasi kampus saya, tapi ini bukan kayak kampus Jadi, kalau kampus kan asrama gitu guys nah ini ada tulisannya Garland House oke okay, sementara lagi kita akan sampai ke kampus aku guys ya ini ya Cisat University oke okay, dan ini di bagian tengah-tengahnya seperti ini ya guys sebenarnya kontaknya gede banget dana, bangunannya ada banyak oke okay, kita sekarang kan menuju ke cafe namanya The Dickens. oke okay, ini kita jalan dari tempat yang tadi tengah-tengah kampus tuh btw kok lagunya ganti oh, oke okay. oh wow ini dia interior di cafe di kampus aku ini hanya salah satu cafe aja guys duh ada bibir lagi temboknya oke ini dia bagian dari cafe oke ini yang dekat sama pintu untuk keluar jadi ada beberapa pintu sih untuk akses masuknya guys oke nah kalau kalian lihat ada yang dinding jauh itu miliknya anak bisnis internasional ngeteh ala orang british. Oke. Okay. Ya ini di set di tehnya itu udah udah dapat biskuit dan juga ada gula dan susunya juga bagian dari set ngetehnya inilah guys. Oke, okay. sekarang aku mau coba ditambahkan susu supaya makin seperti orang british. <laughs> oke okay, yang sebelah kiri itu perpustakaan, sebelah kanan The Curve ya, bangunan serbaguna gitu isinya guys oh iya ada btw, aku lagi nungguin temen aku yang belum dateng, oke okay, temen dari Indonesia guys, satu kampus sama aku jadi aku ngajakin mereka hangout hari ini, karena belum mulai kuliah oke okay. wah, wow. tuh geng <laughs> ya itu kan sebelah kanan, dan sebelah kiri The Curve Dan tunjukin ke YouTube viewer <laughs> ya, YouTube berapanya baru mulai kemarin kampus ya, belum bisa dibilang itu, belum pantas. Iya, karena ini tanggal 21 September, guys, rekam. Jadi aku waktu itu baru ngepost satu video aja. Oke, okay, sekarang aku diajakin teman-teman makan. Iya, makan di sekitar kampus ini ya, udah di luar area kampus ya guys. Tapi masih dekat. Oke. Okay. Ini namanya Guli Noodles. Bangganya aku tuh lihat deh temen-temenku tuh pada fashionnya bagus banget kecuali aku guys cuma pakai jaket sama kaos doang maafkan ya guys. Dan ini kali pertama aku ketemu mereka kecuali satu teman laki-laki aku. Tempat ini terkenal akan mie buat tantangannya ya guys. Kita rasa hari sudah makin sore, dan kita pulang. Dan ini kita ngelawatin. Town Center Middle School ya guys. Ini jadi kita jalan kaki menuju ke stasiun ya. <laughs> jadi ini aku sudah bersama Om dan Tante lagi. Oh uh, ada mesin ATM ya. Oke okay, jadi ini kita nyebrang ke jalan yang menuju stasiun. Kita ngelawatin bawah jembatan ya, bawah flyover. Oke, okay, dan maaf ya guys kalau misalkan angle-nya masih miring-miring gimana gitu karena ini direkam dengan menggunakan handphone yang baru. Jadi belum uh, terbiasa untuk pengambilan beberapa angle-nya gitu. Oh, sebelah kiri ada tempat vaksin. Oke. Okay. Nah, yaitu bangunan coklat yang di sebelah kanan itu adalah stasiunnya ya, guys. Stasiun Dobblek. sayang sekali kita mestinya bisa lewat pagar yang hitam itu untuk masuk tapi karena masih ada renovasi jadi kita harus melewati pintu yang satu lagi dan harus jalan lumayan ya nggak terlalu jauh sih tapi lumayan oke kita jalan Ini kita akan lewat bawah jembatan itu ya guys Oh, kita didahului cewek-cewek Wih, -cewek. pakaian okay, mereka Fashionable sekali Jadi, street fashion di UK Oh, oke, okay. tangan om Ya, yeah, kita akan melewati bawah jembatan Jadi, di atasnya itu rel kereta ya guys seperti yang kalian lihat apa di awal tadi itu ada peron 1 Sama peron 2 di stasiun Middlesbrough ya. Nah, ini bagian bawahnya. Oke, sebentar lagi sudah mau sampai ke stasiun. Ya, ini dia stasiunnya. Di peron satu. uh, ada kereta yang mengangkut ini, mengangkut kontainer ya, guys. Jadi sama aja kayak di stasiun Indo, kadang kereta yang biasa tuh harus ngalah sama kereta bareng ini. Panjang juga ya keretanya. Oh, ada ibu dan anak ya lihat pas sekali aku mengabdikan momen ibu dan anak ini. Oke, okay, aku diam beberapa detik supaya kalian bisa menikmati Dengar video sama musik aja ya Oke okay, lanjut, nah itu di seberang sana adalah kereta Norton Jadi itu mengarah ke Newcastle ya guys Jadi kereta Norton itu selalu arahnya ke Newcastle Lumayan jauh ya Udah di beda daerah gitu Oke okay. Dan kereta di sini tiap sejam atau bahkan kurang dari sejam selalu ada ya guys. Jadi banyak pilihan untuk jadwal keretanya, baik peron satu maupun peron 2 Kurang peron dua itu yang arah ke Norton dan peron satu yang sekarang kita uh, untuk balik itu ngarahnya ke London atau ke Manchester. Oh uh, baru ya portnya. Eh malah self ke burung Berpatinya. Dan di sini banyak burung merpatinya ya guys, F.Y.I di stasiun. Oke, okay, kita masih menunggu kereta ya guys, dan oh, kok burung? <laughs> ini kenapa ada salvok Oke okay guys, ini burung sigal ya, aduh lagi gerak-geraknya. Iya, yeah, jadi selain burung merpati, ada juga burung sigal di sekitar stasiun ini guys jadi kayak dokumenter itu sih acara wildlife itu ya yeah. wow oh my god oke okay. okay. ini guys sebelum merupatinya yang tadi ya yeah. terus sudah di dalam kereta bye Middlesbrough sampai jumpa lagi ayo kita segera meninggalkan stasiun Middlesbrough guys Iya, dan kalau kalian lihat ini di sebelah kanan ya itu ada bangunan yang bentuknya panjang. Itu adalah parkiran mobil ya guys. Namanya Zeland Car Park. Kalau kalian main-main di Middlesbrook kalian bisa tuh parkir mobil kalian di Zetland Car Park itu. Karena itu bisa untuk jangka panjang ya, bahkan bisa ngintip juga kendaraan kalian. Oke. Okay lanjut ini kita akan perjalanan ke stasiun lebih ingat di vlog yang aku bilang tadi ya di vlog ini, jadi aku bilang itu melewati 3 stasiun dari Middlesbrough, Middlesbrough ke First okay. kita lihat rumah-rumah oh kita ganti stasiun mana nih Fornaby oh The mas masnya Dan bambaknya <guluh> stylish sekali Oke okay, ini dia peta keretanya guys hmm, Berasa ngeliat KRL ya Jalurnya Oke okay, kita sudah mau Sampai di stasiun yang Ketiga ya sebelum terus Menangkan ladang semuanya, guys maklum namanya di kampung oke okay, kita sudah sampai di first station Ya okay, kalau kalian masih ingat tadi kita awalnya di peron 2 ya dan sekarang di peron satu atau platform 1 oke ya dan bangunan depan itu adalah isinya toilet dan juga tempat untuk membeli karcis ya oke okay, kalau karcis itu bisa dibeli offline dan online kalau misalnya beli offline ya di tempat ini tiket tadi oke sekarang kita akan menuju parkiran mobil guys ayo ayo ayo kita naik yuk yuk aduh kayaknya angle ngerekamnya agak gimana gitu ya oke baik kita menuju parkiran mobil ya kita turun tangga lagi Nggak apa, apa olahraga guys banyak naik turun tangga, oke okay, bisa dilihat nih. Eh, mobilnya masih banyak ya yang diparkir? Mungkin ini juga banyak mobil yang parkirnya lama ya, guys, karena ditinggal sama pemiliknya gitu. Pergi ke mana? Oke okay. ya, yeah. yeah, mobilnya masih berjejer ya, guys, masih sama seperti tadi pagi itu. Kayak masih pen lumayan penuh ya, rame. Oh wow, mobil mini, mobil Mercedes Oke, okay, mobil kampungnya Kampung Yorkshire Oke, okay, Mercedes, Volt Subaru Wah, kenapa malah jadi dagang mobil gini? Thank you for watching, this is Into It Eve Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nanti vlog selanjutnya, bye